Di video kali ini saya akan menceritakan kisah perampokan yang dilakukan oleh Devil demi menyelamatkan hidup anak-anak yatim piatu yang cacat. Film ini berjudul Kick yang dibintangi oleh Salman Khan. Saina merupakan seorang dokter psikiater. Dia tinggal di kota Warsaw Polandia. Ayahnya bernama Bridges Mehra yang menginginkan Saina agar menikah dengan Himansu Tiagi yang merupakan seorang polisi. Dan ayahnya meminta Saina untuk menjemput Himansu di stasiun kereta api. Lalu Saina berangkat dan menemui Himansu. Saina dan Himansu tidak saling kenal. Karena tidak ada topik pembahasan, akhirnya mereka mengobrol mengenai masa lalu mereka. Diawali dari Saina. Saina bercerita mengenai kekasihnya dulu yang bernama Devi Lalsing, yang sangat senang melakukan hal-hal gila. Pertama kali dia bertemu Devi saat Devi membantu sahabatnya menikah yang ditemani oleh Saina. Sejak saat itu, Devi berusaha untuk menaklukkan hati Saina. Suatu hari, Devi memukuli sekelompok preman yang melakukan pelecehan terhadap wanita di kafe. Sehingga Devi dijebloskan dalam penjara. Lalu Saina pergi ke kantor polisi untuk menemui Devi. Dan dia terkejut ketika kehadiran ayah Devi yang sama gilanya dengan Devi. Ayahnya bernama Ratan Lalsing. Ratan membawa keluar Devi dari penjara, kemudian mereka menuju klub malam bersama dengan Saina. Setelah itu, Saina mengantar Devi dan ayahnya yang sedang mabuk berat ke rumahnya Saina bertemu dengan ibu Devi, yang bernama Rati Singh Yang ternyata sama gilanya dengan Devi dan ayahnya Beberapa hari kemudian, Saina dan Devi berpacaran Saina mengajak Devi menemui ayahnya Namun ayah Saina tidak menyukai Devi dengan menyindirnya Bahwa manusia itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Sehingga membuat Devi marah dan keluar dari rumah Saina Lalu Saina berusaha untuk meredam kemarahan Devi, dan perlahan menyuruh Devi untuk bekerja. Akhirnya Devi mendapatkan pekerjaan, dan mulai bekerja. Tapi setelah beberapa minggu kemudian, Devi memberitahu Saina, bahwa dia berhenti bekerja, karena tidak mendapatkan sensasi di pekerjaan itu. Mendengar hal itu Saina marah, dan mengucapkan hal yang berhubungan dengan uang, sehingga membuat Devi berpikir, bahwa ayah dan anak sama saja yang dipikirkan hanyalah uang. Lalu Devi meninggalkan Saina. Sebelum pergi, Devi berjanji kepada Saina akan melakukan hal gila yang berhubungan dengan uang. Sejak saat itu, Saina tidak pernah bertemu Devi lagi. Perjalanan Saina dan Himansu diiringi dengan cerita masa lalu mereka. Tidak terasa, mereka sudah tiba di sebuah kafe. Kini giliran Himansu yang menceritakan masa lalunya kepada Saina. Himansu menceritakan mengenai dirinya sebagai seorang polisi yang mampu melumpuhkan para penjahat. Hanya satu yang tidak bisa dia lumpuhkan, yaitu devil. Devil melakukan perampokan berskala besar yang dia lakukan di saat hari-hari besar, dan Himansu berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya devil. Tapi sampai saat ini, Himansu tidak tahu siapa devil sebenarnya. Setiap perampokan yang dilakukan devil, devil selalu memberikan teka-teki kepada Himansu, tapi Himansu belum menyadarinya. Suatu ketika, Himansu dapat petunjuk. Mengenai perampokan yang dituju, devil berikutnya bahwa devil berada di kota warsau, di mana Saina juga tinggal di kota itu, di mana Himansu butuh waktu dua hari untuk memecahkan teka-teki dari devil. Ternyata, tujuan Himansu pergi ke kota Warsaw bukan hanya untuk menemui Saina, tapi juga untuk menangkap devil. Malam harinya, Himansu dan Saina sedang berjalan. Seketika itu, Saina dihampiri oleh Devi yang berpura-pura hilang ingatan. Dan Devi menanyakan alamat Dokter Ansari spesialis bedah saraf. Lalu Saina menunjukkan alamat tersebut. Namun hal itu membuat Saina sedih, karena Devi tidak lagi mengenalinya. Keesokan harinya, Saina menemui Dokter Ansari, dan mendapatkan kabar, bahwa Devi mengalami lupa ingatan. Sehingga Saina meminta kepada Dokter Ansari, dengan mengajak Devi tinggal bersamanya. Agar Saina dapat membantu mengembalikan ingatan Devi. Lalu Dr. Ansari pun mengizinkan Saina membawa Devi pulang. Sampai di rumah Saina, Devi kembali bertemu dengan ayah Saina. Selain itu, Devi juga bertemu dengan Himansu. Tapi Himansu tidak menyadari bahwa itu Devil yang selama ini orang yang dia cari. Dan mereka saling berpelukan. Lalu Himansu segera menuju kantor Interpol untuk melakukan presentasi mengenai Shiv Gajra. Shiv Gajra adalah sosok target utama dalam perampokan Devil. Suatu hari Sif Gajra masuk rumah sakit dengan berpura-pura koma. Sif Gajra bisa menahan nafas selama 15 menit. Karena dia ingin tahu, siapa dokter yang bekerja sama dengan Devil untuk melakukan perampokan. Saat itu, ada dokter Verma yang berkata mengenai Devil. Setelah menahan nafas 15 menit, kemudian Sif Gajra bangun, dan membunuh dokter Verma. Suatu hari, Devi, Himansu, dan Saina menghadiri acara pesta Sif Gajra. Dan saat itu, Secara diam-diam Devi memasuki kantor Shiv Gajra dengan menggunakan pakaian Devil. Dan ketika Himansu mendapat kabar bahwa Devi dan Devil adalah orang yang sama, Himansu langsung lari menuju kantor Shiv Gajra. Ketika Himansu hendak menangkap Devi, Devi mengancam akan menembak Saina. Devi pun kabur mengendarai bas, lalu dikejar oleh Himansu dan polisi lainnya. Devi terdesak karena semua jalan ditutup polisi. Lalu Devi membawa bas terjun ke sungai sehingga polisi menganggap Devi sudah meninggal tapi Himansu tidak yakin keesokan harinya Saina menemui ayah Devi di mana ayahnya menceritakan awal mula Devi menjadi devil pada waktu itu Devi terkejut ketika dia melihat orang tua Jamki yang melakukan bunuh diri karena mereka tidak mampu membiayai pengobatan Jamki yang menderita penyakit tumor ganas Devi berusaha membantu Jamki dengan meminjam sejumlah uang Devi menemui dokter Verma di mana Devi membutuhkan uang 11 lak. Lalu Dokter Verma menyarankan Devi untuk bertemu Direktur Rumah Sakit, yaitu Sif Gajra. Dengan harapan, agar Sif Gajra dapat membantu kesembuhan Jamki. Devi pun langsung menemui Sif Gajra, yang waktu itu sedang berkumpul bersama teman-teman bisnisnya. Di sana Devi meminta bantuan, lalu Sif Gajra hanya memberikan uang 100 rupiah, sehingga membuat Devi kesal dan merasa tersinggung karena Sif Gajra dan teman-temannya menghina keluarga Jamki. Devi lalu pergi, dan meminjam kepada ibu temannya, sebesar 11 lak. Uang tersebut akhirnya membuat Jamki dapat melakukan operasi, dan Jamki berhasil sembuh dari penyakitnya. Kemudian Devi menemui Jamki, dan Jamki tersenyum, sehingga membuat Devi senang, dan memberikan sensasi terhadap hidup Devi yang selama ini dia cari. Sejak saat itu, Devi mulai melakukan perampokan terhadap teman-teman Sif Gajra, untuk membantu anak-anak seperti Jamki. Begitulah awal cerita Devi menjadi Devil. Devil yang ternyata masih hidup, kini bertemu kembali dengan Himansu di sebuah klub. Devil menjelaskan kepada Himansu, pada tanggal 14 November, tepat pukul 12 siang, dia akan melakukan perampokan besar-besaran dengan sejumlah uang 500 kror. Di tanggal 14 November, Devil mendatangi lokasi tersebut, di mana Shiv Gajra menyimpan uangnya. Di lokasi itu, ada penjagaan ketat, sehingga Devil bertarung melawan anak buah Sif Gajra. Setelah Devil berhasil melewati anak buahnya, lalu Devil pun membunuh Sif Gajra. Di luar banyak pasukan polisi yang mengepung Devil. Apabila Devil keluar, mereka siap untuk menembaknya. Kini Devil keluar dari markas itu. Namun saat pasukan polisi hendak menembaknya, seketika banyak anak-anak kecil yang melewati lokasi itu, sehingga Himansu dan pasukannya tidak jadi menembak. Himansu lalu bertanya kepada seorang wanita, kenapa begitu banyak anak kecil di hari ini. Lalu wanita itu menjelaskan, bahwa hari ini adalah hari anak, di mana anak-anak akan berdoa untuk pemberani, yang selama ini banyak membantu anak-anak miskin. Keesokan harinya, Himansu terkejut, setelah Pak Menteri menunjuk Devi menggantikan posisi Himansu. Untuk menumpas kasus devil, sehingga membuat Himansu bahagia karena Devi bersiap melakukan sensasinya untuk menumpas koruptor. Sekian cerita dari film ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga terus dukung channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.